Jadi, kalau dari bentuk infektif, mengeluarkan ini ada orangnya, kita lihat di video sini, ya. tadi, so, ini, kita lihat sini, nempelnya ke belah seperti nasionalis, nah, hematobium tengah, lalu sih, misalnya, misal kayak ini, trik nempelnya tengah, ada huruf H, hematobium gitu ya. kan. Ya, men Menster bahwa ya. gaji kuantum, kalau pernah muncul di teori, misalnya, untuk tangan rapi, ya Oke, ini tempat-tempat cacing lagi nih, dua coba, coba ini nih, ada. Apa para yang menjadi etiologi pasien. Seorang anak laki-laki usia -laki tahun datang ke puskesmas diantar ibunya dengan keluhan nyaring disertai lendir dan darah serta nyari saat sangdarin. Keluhan dialami pasien sejak dua bulan ini. Pada pemeriksaan fisik ditemukan manifestif anemia, perut sedikit distensi. Ibu pasien membawa hasil pemeriksaan feses yang dilakukan saat pemeriksaan sebelumnya sebelumnya yaitu didapatkan sesuatu yang lonjong dan ujungnya seperti tutup botol apakah parasit menjadi teologi pasien tersebut licuris licura lonjong yeah. tutup botol licuris eh, yeah, ya biar sampai eh, temp kami trikoria ya nih dari seperti itu bottom instansi nanti komplikasi trikori trikuria biasanya itu ke kolaps renti nah itu keyword keyword Nah dari kolaps renti tong atau tempayan tutup gentong ya Nah, ini selanjutnya nge juga. Nomor 25. Kayaknya hafalan lagi memang uh, nah, dinamang. Kemudian dilakukan pemeriksaan hapusan fesis dan didapatkan lava dengan ujung berbentuk seperti huruf W. Apakah penyebab dari penyakit di atas strongyloides, Kak? <tuh>. Ya, ya salah migran, jadi memang di kulit juga bisa ya, eh. migrat migratory apa dari eh. bisa dari kulit eh. nah ini form yang berwui bentuk yang mungkin seksi filariform infeksi eh. nah ini ya okay. tadi Oke, dua puluh enam tebak lagi Suci so. uh, juga. Langsung ini telur opal, dinding tebal tiga lapis. Atau ini si Kira -kira apa tuh? ya Apakah penata laksanaan yang tepat? Anak laki-laki tujuh tahun dibawa ibunya ke puskesmas karena keluhan nyari perut disertai mual dan muntah Oh, tiga lapis uh, albendagol Yung, kira -kira, Ini klinisnya Sekarang dari kami, eh, vernikulari sekarang, termin terobius vernikulari sekarang, eh, sekali, okay, eh, kalau dia ini, bergelombang panjang Aung Ben 2010 10 10 10 sudah masuk 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 miligram 10 10 10 10 10 10 10 10 ini baik. Keyword kira-kira apa ya coba Oh ini uh, transversal oleh berkas satu tuh ceria berenkopi ya ya apa panjang lebar nih. jadi selain eh, uniherea ya, ada nah bedanya ketiganya dari sini kalau Malai dua banding satu Timori yang tiga banding satu panjang dan lebar kepala ya itu kalau tak ada yang memperbandingkan soal nggak ngasih rasio ini ya terpaksa ya. kita umpamai yang lain binti, di ekor ya. Pokoknya yang berbiaya meraih sama banyak antara nasium Kalau ini paling uh, skrotal lah yang khas untuk uher dari Jadi keleria ada di urinnya ke macam cairan dari limfatik tadi. Ya, ini kalau ada yang okay, eh, next nomor 28, oh, langsung lihat langsung dari keyword apa nih, kira-kira followers. -kira, Non fitting endem, tempat yang non-fitting winnow, boleh ini Masuk ke, ke pilarias tadi, gimana ya kan? Pilariasis, nah ini harus memang, apalagi dari sini dua belas hari, diicing, di-enter carbonizing citra nang miligram per kg per hari ya. selama 12 hari itu ya, ya, oke kita ganti nih sistem organ 29, ya. dia nanya diagnosis nah, laki laki 8 tahun bengkak kelopak mata kedua tungkai Sejak satu minggu makin berat. TTP yang masalah tidak ada. LR-nya ya. memang sedikit naik 20 kali menit. Mungkin naik susah. Nah, ini edema parvoviral. Mendallos. Edema ekstremitas. Dari lab ini, Oke, kemungkinan albumin sih, naik. Kalau mau urin kreatinin ini, urin juga ada proteinuria nah eritrosit ada plus satu perlu jadi ini lebih khas ke edemnya ini Oke, jadi neoplastik dengan nefritik itu yang nekritis biasanya yang lebih khas itu bak kemerahan atau seperti kolah ya. karena dia lebih banyak proses Nephritic peradangan, akibat dari nafsu, Ini ya biasanya, nah. Jadi ini letak perbedaan Kalau nefrotik dikasih prednisone karena dianggap biopatik tadi kan, biopartik, Jadi ada tempat untuk prednisone dan bioretik ini. Kalau nephritic Justru bagaimana? pakai antibiotik, promisin ya, Nah, ini contoh Teologi, dia ya, ada yang mengerokan. Ya. Nah, dari sini genaps. Setelah ya, dia, Lumeronephysis akut, post-tractococcal ada dari antigen si tadi, membantu yang namanya anti-body. Ibaratnya kayak, ya itulah, kita... Bicara anak baik-baik. Nah, tiba-tiba salah pergaulan ya. Jadilah dia pencuri. Nah, inilah si auto -imun tadi. Ya, pastu ya. Nah, ini. Ini masih tentang... Ini ya. Oke, okay, Popi coba. Silahkan Bobby. Soal jackpot apa pengobatan yang tepat laki-laki tujuh tahun dibawa ke puskesmas dengan keluhan kencing berbau sejak dua hari yang lalu disertai rilew dan menangis saat kencing pasien juga dikeluhkan demam tiga hari pemeriksaan fisik nadi sembilan puluh kali per menit era 26, enam uh, suhunya demam nyeri ketuk kosto vertebra pemeriksaan HB11, HCT37, leukosit 18.000, trombosit 356.000, pemeriksaan urin, rutin didapatkan kecil berwarna kuning keruh dan leukosit 68 pandang. Ini nyari kotak itu pelonevritis, biasa okay, yes, di anak-anak, para set reaction IV, Kak. Nah, inap, eh. ya, ya. ya? ada gejala sistemik kan? Jadi itulah yang beda ini untuk rawat inap atau tidak dari gejala sistem. semisal tadi Kalau dia ada, dia boleh rawat jalan Itulah sebenarnya dia nampil kan? Antibetik oral kalau dia rawat jalan Jadi Ini dari kampung yang susidai 75 mg seksri terjadi beberapa hari Rombongan Cephalosporin kalau oral inilah yang ada di Puskesmas Potti, sk ya. Oke selanjutnya ini 31 ini masih tentang SN tadi, singkar ubur ya, ini mereview bensin ya. Lompat, ya, endem yang lebih fasih, seperti ekonomi, pre-ikson 2 mg per kaki, pribadi, yaitu pre-ikson, bukan pradisolor. Nah, ini sebenarnya ada klasifikasi, dikasih lanjutan, kalau di resistensi steroid. Nah, ini ada kudus atau alternatif dosis, kita ubah kalau gagal lagi sebenarnya temperatur itu kok pas namanya itu dengan SNR sama N-spectra bawahnya Oke ini masih tentang tentang kemerahan ya Mungkin tentang rayo prinsip kemerahan tidak ada terlalu hanyir tadi. Ini memang fitting Adam dulu. Oke ini campuran expected actual spectral karena proteinnya itu pas nah, kalau permasalahan di sekadri ini ginjal kayak gini ya dia komplikasinya bisa ke tekanan darahnya ke sembilan persen tadi jadi dia muncul kayak penurunan kesadaran akibat anemia sefalopati gitu, ya. jadi sebenarnya dia uh, dari darah tingginya mengekewaskan ke gejala-gejala ke ika, penurunan kesadaran bisa juga akut dalam adem penel jantung oh, dari genaps, jadi itulah harus bisa dicegai komplikasi itu Oke, ini tentang masing ginjal kalau ginjal karena dia bocor tadi eritrosit protein, jadi kita harus ukur diet untuk rendah garam, untuk hipertensinya tadi ya, antibiotik untuk ke streptococcus, yang bisul-bisul di kulitnya tadi, ini silin, ya, ya. Oke, ini ISK lagi nih, baku emas ISK, konsep positif kan? Jadi ini kalau ini kita tahu spesies kuman ya. gimana ya. Jadi kuluktor kita biarkan biar dapat terapi antibiotik yang spesifik dan sensitif. Ya. Untuk menjaga resistensi dan juga berulangnya kasus. Ya. Nah ini tadi mirip lagi nih kira kira apa anak suci 35 silakan cuba suci baca atau ini, coba, Aisyah isa aja, Rapi yang tepat anak perempuan usia sepuluh tahun keluhan sering ngompol padahal hal pasien sudah tidak ngompol, kelainan sembeli akan tidak lapis dan disertai nyeri, riwayat demam sejak dua hari ini, uh, temperaturnya tiga puluh tujuh bisa pada supra pubis batu ginjal negatif hasil urinalisis dapatkan protein positif urian 10 sampai tiga lima belas, sampai lima nitrit positif, urin dua puluh 1. satu, hmm. power inap, sepatak potaksi travenal. Ya ini, uh, ISK dengan komplikasi ya? karena ada urin creatinin juga naik. Ya? Jadi nah itulah PR ya, PR di SK atas tadi ya, kritis. Ya nah, sebenarnya ini akan parabolic. Nah, ini di sektor renang tadi. Oke, ya, SK nah. Salah ini, yang kerih ya. Okay. Nah, kalau ini, apa dia kayaknya ngasih penjelasan ini apa mengenai kalau jalan orang, intensifnya ya? Oke, okay, ini 100 soalnya jarang nih, ya. sering ngompol saat siang hari. Oh, ini di soal jiwa ya, kalau ada rekam lain, menurut anorexis ya urin urin urin itu ngompol kompresis dia BAB account kan oke, ngompol tak wajar ini kan, ya. oke ini soal yang oh, kasus langka juga berbenjolan di punggung ya nah ini benjolan kan biasanya tumor nah, tumor yang ada cucian daging gitu kan ini berarti mengenai mas, masalah BAK nih lokasi di ginjal jadi ini peningkatan elektrolit tanpa peningkatan protein. William ya. Stewart. Ini good to sebenarnya. Ya jadi nama lainnya nephroblastoma. Mana? ya kalau tensi, tidak disebut sih sebenarnya. Oke, ya, kalau neter ini, ya, yang yang gambar mana isinya nih? Ya, tensi. Kamu ya. palpable tadi adabel mass, jadi, jadi dia ada genetikannya ada gangguan di pas kromosom sebenarnya kan oke ini kita pindah sistem organ, kita ke gastro oke coba awas baca nomor tiga nes kopi Apakah uh, okay, etiologi pada pasien Sekali lagi 9 diantar oleh ibunya ke klinik dalam keadaan lemas dan BAB terus-menerus sejak dua hari. BAB seperti air cucian bertas dan lebih dari 10 kali sehari. Pasien juga tidak mau makan dan minum. Nadi 110, RR30, suhu 37, pemeriksaan fisik, didapatkan mata cowong, turgor kulit kembali dalam dua detik. Air cucian beras itu febrio kolera Keyword ini ya. Keyword. Kalau yang selain air cucian beras ada yang merah kan, segala eh, ya, justru itu apalikewat deh, ya, namanya untuk BFP ini jadi kalau kolera ini tetrasiklik kan, nanti biasanya beda nanti. Ya. Yang merek ini rotavirus sih, yang sering juga ya. rotavirus biasanya kalau virus sintomatik seperti biasa cairan hilang ya ganti dengan apa oralid ya kalau dia demam ya kasih pct kalau enterotoksinik eserence colli nah nih ya primetoprim supametoxazole ya. ultra nah ini total laksana diari ya ini termasuk yang favorit Coba Tiara aja Pak, 39. Halo, ya. Apakah terapi yang tepat diberikan kepada pasien? Anak perempuan, 9 bulan, datang di bawah dunia kekalun BABCR 1 hari, dari 10 kali lendir dan darah. Anak disangkal, anak tampak rewel, namun masih mau menyusu masih mau menyusu tanpa kehausan mata cekung turun kembali lambat. Ubun-ubun 75 cc ke selama 3 jam 9 bulan eh uh, 30 beri antibiotik baby. yo ya turgor sedang. Dengan sedang ya, jadi kita perlu ini tetap cairan infus yang kerja masih seperti GBP, ringan e, sedang rewel tanpa kausan. Dapat ya. perlu infusnya, maksudnya oral itu kan kerja masih kan, ya. zing untuk revitalisasi kuasa usus ya, sama kita pantau dehidrasi jangan sampai dia dari ringan sedang jadi dehidrasi berat ya. Oke, betul gitu, kok. Kan? aneh ya. Kalau dehidrasinya tadi ya, perbedaan sih kalau dari dia tampak kehausan, dia justru jadi malas minum. Nah, ini atau tidak bisa minum jadi dehidrasi berat itu ya, termasuk. Hati-hati itu ya, rasa haus. Ya. Biasa tidak tidak haus ya, kalau dehidrasi, ya dehidrasi sekadar mencret perubahan konsistensi feses ya. Oralit tadi ya Jadi, masih baby selama tiga jam Dengan senang Oke, empat puluh Aisyah coba ya, Ini kira-kira derajat berapa nih? Manajemen apa yang harus dilakukan selama Merujuk anak ke RS so, anak, -anak tiga tahun Ibu-ibunya ke karena selama tiga hari Mencret dan kini malas minum Temukan mata cowong, kesubitan kembali sangat lambat dan anak tidak mau minum. Beakat terakhir lima jam yang lalu dan sedikit. Kadar 50 per 50. Dokter tam coba memasang iv line tetapi gagal sehingga akan segera merujuk anak ke RS. Dehidrasi derajat berat ini, di Kak. diberikan oralit 20 cc melalui ingp. Oke, mata cowong ya, sangat lambat, tidak mau minum berarti dehidrasi berat ya. Kalau dari brush berat, dia jadi IP gagal, ya, dia tetap harus terhidrasi. Ya. Oke, ini, ini dosis ini, nah, 20 sisi per ke BB, Oke, rencana terapi sih. Ya, ini tadi ya. nah, yang di algoritma ini. Munella melakukan rehidrasi dengan oralit melalui pipa nasogastrik atau mulut beri 20 ml per kg BB per jam selama 6 jam. Tapi tetap periksa kembali tiap 1 2 jam. Nah, itu, ya. Oke, ini soal jackpot IKI nih katanya. Jadi tidak rewel. Nah, air minum. Berulang kembali agak lambat. Dibeli minum, anak minum dengan lahap, pasti kehausan ya. Kemungkinan ringan sedang juga nih. Ya, kalau ringan sedang, ya, b. Ya. Sama kayak ya. Nah ini keinginan hausnya jadi, atau kan Oke, 41 ini masih tentang diari sudah ada lendir darah. kan ya, Jadi retrosintesis dan kuasit meningkat. Hmm? Jadi kalau ini kemungkinan segala disentri tadi kan. Metrol ya. Metro, ya. Oh, ini nyek kombinasi trimetoprim sulfah metokazol. Segala disentri. Nah, ya. ya, kalau metro itu memang dia BAB darah juga tapi untuk yang penyebabnya yang tambah historitika ya kalau dari klinis sih agak susah ya. ini oh, patokannya paling dari dehidrasi ya lendir darah di, di saat dehidrasi segala si disentri kalau tanpa dehidrasi itu entah mubah, ya. kita ingat di BKN, ini si segala itu kan biasanya prokariot nah prokariot itu lebih mudah masuk ke dalam sel epitel nah, dia tidak tidak mem ada membran <tuh> Genggi, gitu kan Baru sih ini, ada membran inti jadi sebenarnya sulit, lebih sulit menembus epitel usus jadi dehidrasinya lebih ringan, gitu sih, ya. Kalau teknik apa menurut ya, salah satu back to basic, Oke, okay, ini 42, 10, uh, langsung 10, 10, 10, 10, apakah diagnosis pasien anak perempuan 7 tahun datang ke RS bersama ibunya karena mengeluh diare berlendir darah keluhan dialami sejak lima hari ini keluhan disertai mual dan nyeri perut riwayat pasien suka makan lalapan pemeriksaan fisik Nadi 90 RR26 suhu 37,4 tidak didapatkan tanda dehidrasi hasil pemeriksaan makroskopik didapatkan eritrosit positif, leukosit positif mikroorganisme bulat bulat kecil berisi eritrosit kristal karkot laden positif dysentri dysentriamoba amoba B ya, karkot laden ya oke okay sentra moba yang enggak tadi ya Dibuatnya. kalau segala ya konsep meningkatkan itu dari FKC gram negatif kan oke ini banyak sebenarnya anak, nih, masih bisa 10 menit lagi belum yang pdl yang ini nya kalau nak yuk, skip skip yo anak Anak ini seratus, kalau ini BDL juga seratus ya. mana nih? Kita nak ngalir nah, ini be, pokoknya Kalau misalnya nggak terkejar, ini ini, ini kan? Nah, kalau dan melihat itu Ya. dia dia sebenarnya yang bisa per sistem ini. 25 ini proses infeksi baik. Tamat. Gitu. Oh, Gimana nih? ada apa-apa, kita fokus anak dulu malam ini. Ya ini tapi menyeluruh itu. Ya. Ya. Apa ya? hari ini PDL, beta base away. Oke. Oke, kita ini ini ya. lanjut ya. Nah, ini masih tentang diari ini. Mekonki gram negatif tadi ya. merah bata kan. Ini kemungkinan, mungkin yang memang filenya sudah eko nih. Dari fermentasi laktosa. ini masih ya, invasif, invasif nih kan, kata dasarnya artinya menyerang. Kan? Nah, kalau yang menyerang invasif ini sebenarnya dari darah ewatnya ini, memang dia lebih tinggi, tapi tidak eh, separah si Kok ini tadi ya khas untuk si ekolifunanan. Ya. Nah, jadi keywordnya dari fermentasi laktosa laktosa ini kan e, rombongan si dari ini kan monosakarida ya, untuk gula. Nah, dia cuman yang invasif tadi. Jadi kalau kalian ngafalnya sih triknya kayak ini. Invasif, in, invasif itu kan artinya kalau menyerang dia berarti sudah banyak makanan nah ingat gue ya, kalau sudah siap menyerang makanan cukup ya sudah gak butuh lagi sih gula-gulanya dalam disini nih elak rosa ya, memang itu agak hafalan-hafalan pakai logika ya kalau kalian cuman ngafal buto kayak tuh wah namanya banyak ini kan atau agreg, biar agregasi hemorrhagic ya. mungkin kira-kira kayak itu tadi ya oh, dari uh, istilahnya apa secara tidak langsung ya apa dia negatif di invasif. Nah, dengan jadi nya Oke, nomor 44. Ini masih diari ya. Diari axostil Nah, kista inti 4. Ini giardiasis ya. Ini sebenarnya kasusnya jarang dan ya kalau kalian di pun ini kan jarang sih sampai peses ini ya. Jadi ya hafal keyword deh kalau soal kayak ini. Step tempat biar dia biar dia ya. Nah dia berlemak peses nomor dulu ini. Oke, 45 tiara jawab. nih? Apakah tata laksana yang tepat? Hmm, lesi Leslie, papula, kemerahan pada pipi, tangan, kaki, dan juga anus. Oh, susu formula diganti dengan susu terhidrolisi sempurna b. Ini, eh, susu sapi ya. Lesi kalau soya nih kedelai justru ya, ya jadi lagi susu sapi nah ganti susu atau susu formula soya ya jadi for, kalau di sini kan susu soya ini maksudnya mungkin uh, susu soya yang kedelai asli. Nah kalau di idai dia ngomong yang harus formula gitu kan. Formula kan maksudnya dari pabrik ya, nah itu kalau yang ini mungkin bisa yang kendali alami, nah itu makanya tidak dipilih. Ya? Nah kita formula bebas laktosa, nah, intoleransi, ya? nah, teori Nah ini bedanya kalau alergi ini kan reaksi persensitivitas, kalau intoleransi laktosa ini e, enzimnya, ya? permasalahan enzim di laktase. Jadi lah itu ada dua S suratnya tadi. Ya, tadi ya dari UKK alergi imunologi. Oke, okay, nomor 46 nih. Coba eh uh, Aisyah coba. 46. Apakah kemungkinan etiologi yang menyebabkan keluhan tersebut? Bayi perempuan usia 3 bulan. Keluhan berak yang kekuningan disertai demam sehingga yang lalu. frekuensi berak 3 sampai 4 kali hari berak tidak disertai darah maupun lendir. Berak menyemprot disertai merah dan bau asam. Bayu saat ini mendapat ASI eksklusif, tidak terdapat riwayat pemberian susu permula. Kapalisa fisik 140, tadi 140 RR30, suhu 37,7. Tidak didapatkan tanda dahi hidrasi, perut bung, bising, usus, meningkat, dan eritema perianal. Rotavirus ya? mata, virus, ini, menyemprot, nah, virus, menyemprot, Pak, era, ya, dia oleh virus, ya. cair, kalau fibrokolera tadi kan, cendera, eh, ya, Kewen, nah, oleh bisa berdarah, ini, kan? eh, invasif atau hemorrhagic dari intoleransi laktosa, dia tidak enzim laktase, gimana? Gitu, ya. Alergi protein, perseptivitas. Ini memang mirip, ya eh? rata dengan intoleransi laktosa karena mukosa kini usus. Nah, itu faktogenesisnya. Ya. Oke, ini sudah masuk neuron ya. Mulai dua waktu nah ini mirip kayak kita stasi kemarin itu memang kompleks kan kompleksnya karena ada penurunan ke sadaran ya? saat antar kejang gitu nah, berulang dua kali anak menangis ya? kan ini ya? sebenarnya dari lama kejang lebih dari 15 menit berulangnya sederhananya tidak berulang misalnya dan dari vokal ke unilateral menjadi bilateral itu bisa juga. ini contohnya kalau dia sudah rectal ini, kita review kemarin kan. Ya. Nah, kalau yang neuro dewasa memang jarang pakai rektal. Kalau anak ya dia suppos ya. Kalau ini sudah ada infus baru IV intravena 0,3 sampai 0,5. Nah. Ini algoritma ini ya, harus hafal rectangle baru ke intravena 0,2 sampai 0,5 miligram per kg IV.